Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, di dalam video ini, bapak akan memberikan beberapa materi pelajaran, terutama pada mapel kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Tujuannya apa? Tujuannya agar menambah pemahaman kalian dalam mempelajari materi yang nantinya bapak berikan untuk itu simak baik baik video dari bapak ya mari kita masuk ke materi semangat belajar untuk video kali ini kita akan membahas tentang smart relay untuk mata pelajaran instalasi motor listrik di kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik nah Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu Smart Relay Smart Relay adalah suatu alat yang dapat diprogram oleh suatu bahasa tertentu yang biasa digunakan pada proses otomasi industri Nah bentuk fisiknya seperti ini ada beberapa macam tipe Smart Relay kemudian beberapa merek tetapi di sini Bapak akan mengajarkan tentang smart relay dari Shellyo dari Schneider di mana smart relay ini banyak digunakan di industri. Kemudian tujuan diciptakannya smart relay yang pertama adalah menggantikan logika dan pengerjaan kontrol relay. Kedua, rangkaian kontrol cukup dibuat secara software. Yang ketiga dirancang untuk instalasi perawatan listrik industri. Di sini ada beberapa gambar contoh penggunaan smart relay pada suatu panel industri. Kita bahas tentang keunggulan smart relay. Yang pertama adalah mudah diimplementasikan dan waktu implementasinya cepat. Yang kedua, fleksibel dan handal. Yang ketiga, mudah dalam modifikasi. Yang keempat, lebih ekonomis dari PLC untuk aplikasi yang sederhana. Kemudian yang kelima mudah dalam penggunaan dan mudah dipelajari. Nah di sini ada gambar tentang Smart Relay Silio Silio Logic dari Schneider. Bagian-bagian Smart Relaynya, mari kita bahas bersama-sama. Terminal power supply. Nah terminal ini dibuat. Atau ada di smart relay, tujuannya adalah untuk mensuplai tegangan kepada smart relay. Kemudian ada terminal untuk koneksi peralatan input. Contoh dari peralatan input itu sendiri, yaitu misalkan push button, kemudian sensor, limit switch, dan lain sebagainya. Smart relay silio ini sendiri mempunyai LCD display dengan 4 baris dan 18 karakter kemudian mempunyai slot untuk memory cartridge atau koneksi ke antarmuka PC atau komunikasi jadi Smart Relay ini nantinya bisa diprogram melalui komputer atau PC Nah, ke kemudian dari program tersebut nanti kita transfer ke Smart Relay nah tentunya ketika kita pada saat proses mentransfer ada suatu koneksi antara smart relay dengan PC melalui kabel data smart relay. Di sini slotnya berfungsi untuk seperti USB-nya smart relay, seperti itu. Kemudian terminal untuk koneksi peralatan output. Ketika kita membahas tentang smart relay tentunya berkaitan erat dengan kita membahas Instalasi motor listrik industri di mana kontrol motor itu sendiri ada berbagai macam. Nah, untuk outputnya di sini, ketika kita memakai motor induksi satu fasa, maka langsung disambungkan ke terminal output dari smart relay. Namun, ketika kita menggunakan motor induksi tiga fasa, terminal output dari smart relay ini harus juga menggunakan suatu magnetik kontaktor. Kemudian, smart relay mempunyai 6 tombol untuk pemrograman dan masukkan parameter. Di samping kita dapat memprogram lewat PC atau komputer, kita juga bisa langsung memprogram lewat tombol yang ada yang sudah disediakan oleh smart relay. Nah, tadi Bapak menjelaskan tentang Smart Relay yang paling banyak di industri adalah Celio. Maka, kita akan membahas tentang software Celio Software. Bagaimana caranya kita membuat program pada software ini. Baik, kita akan memulai menggunakan software Celio yang sudah terinstal pada laptop saya ini. Jika kalian ingin menginstal software ini, bisa nanti meminta filenya kepada saya secara langsung. Nah, untuk pertama-tama, kita setelah kita install tentunya akan ada shortcut dari software Silio tersebut untuk menjalankan atau memulai program software. Program Celio ini, maka kita buka shortcutnya dengan cara double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih create new program. Nah, di sini ada enam modul kategori pada software ini yang kita pilih adalah modul kategori yang tipe 26 IO Web Extension. Kenapa demikian? Karena ini adalah tipe smart Relay yang kita punya. Setelah kita memilih ini, baru kita memilih tipe yang lain atau tipe silium modulnya. Kita pilih yang 100. Sampai dengan 240 volt ampere atau dengan referensi SR3B261FU. Setelah itu kita klik Next. Nah, setelah kita klik Next akan muncul tampilan seperti ini. SR3B261FU kemudian 1240 volt AC untuk tegangan AC. Nah, ini adalah tipe smart relay yang kita punya. Setelah itu, kita biarkan saja. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk memprogram smart relay itu ada dua pilihan, dengan menggunakan ladder atau dengan menggunakan FBD atau function block diagram. Nah, yang kita pelajari adalah dengan menggunakan ladder. Jadi, kita pilih yang ladder. Kemudian, kita pilih next. Nah, ini adalah tampilan software Clio dengan mode edit. Jadi, kita bisa memulai memprogram suatu program untuk misalkan mengontrol daripada motor listrik. Nah, ini kita nanti akan bisa membuatnya di interface ini. Nah. Pada toolbar silio program ini berisi shortcut di pilihan menu dan menawarkan fungsi program koherensi yang dikembangkan. Hal ini juga memungkinkan Anda atau kalian untuk memilih mode editing, simulation, atau monitoring. Nah di sini ada beberapa file kemudian edit beberapa menu model modul Silio 2com transfer ini nantinya adalah fungsinya untuk mentransfer program yang kita bikin bisa dari PC atau laptop kita ke modul kemudian atau kita bisa mengambil program yang sudah ada di smartrelianya display directory window kemudian di sini ada menu open atau new kemudian open kemudian save ini fungsinya untuk kita menyimpan program yang sudah kita bikin kemudian ini ada skala kita bisa perbesar skalanya kita bisa berkecil kita masih pilih yang 100% terlebih dahulu kemudian di sini ada menu untuk mensimulasikan program nah keuntungan kita memakai smart relay kita bisa mensimulasikan program yang kita bikin. Mau kita bikin seperti apa, kemudian ada kesalahan di mana kita sudah tahu dengan kita mensimulasikannya. Nah, pada bagian bawah, pada kondisi mode edit ini, selain toolbar di bagian atas terdapat juga toolbar toolbar yang ada di bawah. Di sini berisi elemen-elemen layer yang sangat penting tergantung pada program yang dipilih atau program yang akan kita buat. Nah, untuk elemen ledernya antara lain yang pertama adalah input. Kemudian DIK, kemudian di sini adalah auxiliary relay atau relay bantu. Kemudian di sini ada discrete output atau output, kemudian timer. Di sini ada counter. Di sini ada counter comparator kemudian di sini ada namanya jam atau clock text block LCD dan di sini summer winter Nah kita pada percobaan kali ini kita nantinya akan membuat suatu rangkaian direct online Nah pada rangkaian direct online Tentu kita sudah ketahui bersama-sama bahwa rangkaian direct online itu cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika PB on ditekan, maka motor listrik berjalan. Kemudian, jika PB stop ditekan, maka motor listrik berhenti. Nah, ini adalah cara kerja dari rangkaian direct online. Nah, kita coba membuat rangkaiannya pada software Celio nah, dalam smart relay Celio berarti push button atau PB itu kita asumsikan sebagai input dan motor listrik sebagai output yang nantinya akan terhubung lewat pengkabelan pada terminal Celio seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di terminal-terminal Celio itu ada terminal input dan terminal output Contoh peralatannya dari terminal input adalah push button, limit switch, sensor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk terminal output bisa dengan menggunakan peralatan motor listrik atau dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengetahui peralatan input dan output pada suatu rangkaian, kita tentukan alamat dari suatu peralatan input dan output itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat melaksanakan pengawatan atau penggabungan pada terminal Celio. Di terminal Celio itu ada beberapa nama sesuai dengan nantinya yang kita program di software Celio. Nah, kita tentukan untuk alamat PB On atau push button On itu adalah I1. I itu adalah tadi saya bilang ini adalah peralatan input kemudian PBO itu I2 I2 adalah untuk peralatan input juga di sini kemudian untuk peralatan outputnya adalah motor listrik kita beri alamat q1 Nah, ini adalah alamat-alamat yang sudah kita tentukan untuk kita membuat rangkaian direct online. Sebelumnya, sebelum itu kita masuk dulu ke rangkaian atau rangkaian direct online yang nantinya menggunakan input dan output. Di sini kita lihat bahwa di menu input di sini ada 16 nama atau kontak yang terdapat pada smart relay. Kemudian pada output di sini ada 10 dari Q1 sampai QA Nah, alamat-alamat ini yang nantinya adalah untuk menentukan pengkabelan pada terminal smart relay. Nah, kita contohkan kita mencoba memprogram Silio Soft 2 ini menggunakan apa merancang program rangkaian direk online. Kita pilih caranya seperti ini. I1, kemudian I1 kita pilih. Kemudian kita klik jangan sampai dilepas, kita drag ke atas. Nah, ini adalah input satu atau tadi milik PB on. Nah, setelah itu kita drag, kita beri nama atau beri komen PB on nah seperti ini. Nah, alamat ini adalah untuk push button on. Kita klik di sini nah untuk melihat alamat apa? nama dari terminal I1 ini. Nah, kita bisa pilih di sini normally close atau normally open. Nah, kalau seperti ini, dia berarti normally close. Kalau di sini, berarti normally open. Kita sudah, nah, kita sudah paham betul ya, bahwa normally close atau normally open. Jika normally open itu, jika dialiri arus, maka dia akan tertutup. Dan normally close, jika dia ke... dialiri arus, maka dia akan terbuka. Nah, kita pilih yang normally. Open terlebih dahulu Sudah kita pilih I1 Kemudian Kita memilih output I1 I1 itu adalah motor listrik Kita pilih yang Active on atau kontaktor Untuk koil Nah di sini kalian lihat Yang berwarna kuning di disini adalah Untuk peralatan input Dan yang berwarna biru ini Untuk koil atau peralatan output. setelah ini kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian ketika PB on ditekan, maka Q1 bekerja. Namun, jika rangkaiannya seperti ini, ketika PB on ditekan, Q1 akan bekerja, namun ketika PB on kita lepas atau kita sudah tidak tekan lagi, maka Q1 akan berhenti. Nah, di sini tidak ada rangkaian pengunci, maka dari itu kita pakai rangkaian pengunci Q1. Kita roh, kita pilih kontak kemudian Q1 di sini kita pasang kawatnya di sini atau kabelnya di sini. Q1 kita beri nama motor listrik. Nah, kita bisa tampilkan model listrik. Nah, seperti ini bisa kita simulasikan. Simulasi, caranya dengan mengklik menu yang ditandai dengan huruf S. Kemudian kita pilih Run. Nah, warna merah di sini adalah diibaratkan bahwa arus hanya sampai ke warna merah ini sementara yang berwarna biru seperti ini dia belum teraliri arus caranya untuk dapat mengaliri arus agar motor listrik ini bekerja kita tekan pb on nah motor listrik bekerja kemudian pb on kita lepas lagi nah motor listrik tetap bekerja Nah, bagaimana caranya untuk mematikan motor listrik ini? Tentunya kita harus memakai PB Stop. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika simulasi, kita tidak bisa namanya untuk mengedit dari ladder diagram ini. Kita harus stop dulu, kemudian kita masuk ke edit lagi. Nah, seperti ini. Dia akan berubah menjadi warna hitam. Warna hitam ini adalah untuk mode Tandanya mode edit Nah tadi PBO untuk mematikan Alamatnya adalah I2 I2 Caranya kita Taruh di sini karena Untuk mematikan arus yang mengalir Pada motor listrik Namun pada I2 Kita pasangnya Adalah normally Close Intinya jika PB of ditekan maka yang tadinya di sini normally close dia akan terbuka dan mematikan motor listrik. Bisa kita simulasikan. Kemudian kita pilih run. Nah, akan muncul seperti ini. Harus masih sampai di I1 dan kontak dari motor listrik atau rangkaian penguncinya kita klik PB on atau kita tekan PB on maka motor listrik bekerja kita lepas PB on maka motor listrik masih tetap bekerja kemudian kita tekan tombol stop nah maka motor listrik mati jangan lupa kita tekan lagi karena pada dasarnya ketika kita klik di sini satu kali berarti posisi kita menekan tombol on kemudian kita klik lagi berarti kita melepas tombol on tadi saya lupa untuk memberi nama terminal i2 atau alamat i2 kita beri nama pb off oh. nah kita buka nah demikian untuk sekilas pengenalan penggunaan software ini software Celio 2 Nah setelah selesai kita membuat program kita bisa save programnya dengan cara klik save Nah kita namakan misalkan program direct online atau program kita pilih saja kemudian kita save nah ini sudah tersimpan di dalam komputer atau laptop kita itu saja yang dapat saya sampaikan nah bagaimana setelah melihat video materi kali ini mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kalian dalam mempelajari materi-materi dari bapak jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bapak Bisa melalui WA ataupun media sosial lainnya Tetap sabar dan tetap semangat dalam belajar Karena kalian tentunya bisa Terakhir pesan saya kepada kalian adalah Tetap jaga kesehatan Patuhi segala protokol kesehatan yang ada sekarang Yang dimana masih ada pandemi COVID-19 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan hebat, pesan bisa sampai berjumpa.